Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang akhir tidak lebih tinggi dari orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin. Untuk pergi kembali pada moral kok jadi hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca baca baca. Kan itu isi pertama dari pertama di Quran. Baca, baca, baca, belajar, belajar, belajar. Pikir, pikir, pikir, ikro, ikro, ikro. Bukan kerja, kerja, kerja.